Doa Novena kepada Santa Filomena: "Doa ini didoakan sembilan hari berturut-turut, didoakan bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan." untuk mengaruniakan pengampunan atas dosa-dosa kami melalui perantaraan sang santa, perawan dan martir yang senantiasa berkenan di hadapanmu karena kemurniannya yang begitu dihormati dan karena setiap kebaikannya. Amin. Perawan dan martir yang sangat dihormati, Santa Filomena, Pandanglah aku yang bersujud di depan tahta, di mana Allah Tritunggal yang Maha Kudus telah berkenan menempatkanmu dengan penuh keyakinan akan perlindunganmu. Aku memohon dengan sangat kepadamu untuk menghantarkan doaku kepada Tuhan dari ketinggian surga. Sudilah mengarahkan pandanganmu kepadaku yang hina ini. Mempelai Kristus, kuatkanlah aku dalam penderitaan, bentengilah aku dalam pencobaan, lindungilah aku dari bahaya-bahaya yang mengelilingiku, perolehkanlah bagiku rahmat-rahmat yang kuperlukan, dan khususnya. Sebutkanlah permohonan Anda. Di atas semuanya, dampingilah aku di saat ajalku. Santa Filomena, penuh kekuatan bersama Allah, doakanlah kami. Amin. Oh Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu untuk rahmat-rahmat yang telah kau curahkan kepada perawan Maria yang terberkati.